Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya kedatangan tamu dari jauh ini Tapi dia sebenarnya sudah beberapa kali bercerita di channel saya sekarang hari ini saya juga akan bercerita tentang pengalaman hidup saya. Jadi hari ini saya yang bercerita ya mas ya? Iya lah, gantian. Oh gantian ya, oke. Okay. Tapi ini cerita kisah nyata saya yang benar-benar terjadi. Waktu itu saya membuat rumah, rumah yang baru. Dan itu hmm, rumah itu ternyata mengalami banyak kejadian-kejadian di situ. Dan itu alhamdulillahnya, Uh, sudah normal kembali rumah itu, tapi sekarang saya sudah pindah ke tempat yang sekarang. Saya boleh bercerita, Mas. Permasalahan hey. rumah itu gimana itu? Oke, okay. kita mulai saja langsung saja ya kita bercerita. Oke okay, teman-teman semua, saya akan bercerita tentang uh, cerita pengalaman pribadi saya di saat saya menempati rumah yang baru. Oke. Okay. Berawal dari pembuatan rumah itu memang bertahap waktu itu Jadi uh, kita beli tanah Setelah beli tanah lalu kita buatlah pondasi uh, dulu Setelah buat pondasi, keuangannya sudah berkurang, sudah habis Akhirnya pondasi itu kita tinggalkan mas mm -mm. Kita tinggalkan begitu saja jadi udah udah jadi pondasi. Nah di saat kita punya uang lagi lalu kita buatlah eh uh, apa rumah yang masih belum berbentuk sebenarnya tapi sudah beratap sudah ada atapnya kita tapi belum ada Ubin, Ubin. Ubin. ya belum ada Ubin dan juga belum ada plafon plafon belum uh, masih tanah nah Uh, itu masih batu masih batu apa abatak kok masih batako dan belum dipelur uh, punya uang kita pelur beberapa tahun kemudian punya rezeki lagi ya, rezeki kita pelur apa itu namanya kita lantai plester ya plester ya. oh, uh, dulu terus nanti bertahap dan pembangunan itu sangat bertahap sehingga dalam jangka waktu 2-3 tahun Rumah itu baru selesai sudah selesai. Nah Kejadian itu Berawal dari setelah rumah itu Selesai, selesai mas Itu Kurang lebih 2-3 tahun Akhirnya rumah itu Banyak kok, kosong Nah makanya buat teman-teman semua Jangan terlalu lama Kalau seandainya rumah sudah jadi, jadi Jangan kita sampai kosong Kosong maksudnya tidak diisi lama ya, ya terlalu lama Mas tuh itu tiga tahun ada Pak ada sekitar dua, tiga tahun oke okay, terlalu lama sekali kan waktu itu akhirnya dengan terlalu lama waktu sehingga rumah itu sudah banyak penghuninya itu bukan penghuni manusia pada akhirnya dihuni oleh makhluk-makhluk jin setan dan lain sebagainya yang menghuni rumah tersebut kenapa saya bilang seperti itu karena saya tahu Mas waktu itu banyak masyarakat sekitar situ bilang bahwa kalau lewat di depan rumah saya itu itu mereka lari lari ketakutan karena apa katanya di atas rumah itu ada makhluk itu sosok makhluk hitam tinggi besar itu jadi kalau ada orang lewat situ lari semua orang tua kadang-kadang anak kecil kadang-kadang itu kalau lewat depan rumah saya dari jam habis maghrib itu lari itu tempat tinggalnya di mana Pak? yang yang dulu rumah itu oke okay. sebenarnya saya eh, enggak nih yang menceritakan rumahnya, tapi saya bisa eh, mem memberitahu pada teman-teman bahwa rumahnya itu Ya sekitar lokasi Ciputat. Ciputat, Ciputat ya agak ke kampung sawah lah. Dan itu tahun 1999 dibangun sampai tahun 2001 saya baru pindah. Berarti 2009, 2008 Nah tiga tahun mas, kosong. Akhirnya orang tua saya bilang mas, udahlah katanya. Daripada itu rumah kosong isi aja katanya orang tua gitu akhirnya saya berpikir gitu kenapa saya nggak mau isi karena saya biasa tinggal di tempat yang rame ya. yaitu daerah di masih sekitar Jakarta Selatan lah hmm. ya kalau kita menceritakan sebuah wilayah apalagi secara mendetail hmm, tapi ya. yang jelas tapi ini kejadian nyata hmm. nah setelah itu orang tua bilang udah pindah saja ngapain kamu sudah punya rumah uh, almarhum sekarangnya orang tua udah almarhum saya berpikir gitu ya saya apa ya harus meninggalkan tempat kelahiran saya gitu yeah. untuk pindah ke tempat baru mana sepi mas sepi mas sangat sepi waktu itu saya berpikir gitu tapi saya sebenarnya sudah berkeluarga sudah punya anak satu waktu itu saya pikir, waktu itu saya kan masih tinggal di tempat kontrakan mas Saya pikir, udahlah Akhirnya, mau nggak mau ya udah Saya tempatilah rumah itu Nah, kejadian saya menempati rumah itu Itu diiringi oleh hujan Jadi, selepas maghrib kita udah berberes-beres dan memang barang-barang yang dibawa juga nggak terlalu banyak karena sebuah tempat kontrakan kan nggak banyak itunya apa barang-barang yang ada paling hanya eh, tempat tidur lemari udah memang kita waktu itu tinggal hanya di tempat dua petak Mas itu pas pindah hujan? sangat hujan, hujan lebat waktu itu saya diantar oleh teman saya itu dua orang ya. itu masukin barang ke itu tiba-tiba Aduh ini apa-apaan yang baru mau pindah kita ada cobaan hujan lagi masuk hilang itu sangat lebat Mas kita basah-basahan balik lagi itu hanya mobil kijang kijang bak terbuka itu hanya dua kali balik selesai dari maghrib karena rumahnya jauh dan uh, waktu itu belum bagus jalanan masih banyak batu-batuan seperti itu jalanan kampung uh, ya jalanan kampung itu hanya dua kali balik selesai jam 11 masih hujan saya pindah dari awal sampai akhir tuh hujan tidak jalanan ada jam 11. malam selesai jam 11 sampailah hmm. nah setelah selesai sampai jam 11 apa yang terjadi saya tidur di pagi harinya Aduh cobaan apa lagi? itu sekiling rumah kita itu nah rumah saya di bawah ada komplek-komplek ya perumahan itu banjir semua karena saya tinggal agak ke atas ya saya enggak kebanjiran tapi besoknya saya harus bekerja lewat mana saya harus bekerja karena banjir semua jalan semua banjir Oh mungkin ini uh, cobaan saya pikir. Akhirnya saya nggak bekerja di hari itu karena banjir. Memang uh, itu dalam berita nasional ada di tahun 2001 ya mungkin bisa dicari teman-teman. Ada banjir besar yang sampai banyak menelan korban jiwa. Ini cobaan apalagi heran sebenarnya saya heran di saat saya mau pindah, kenapa harus seperti itu gitu loh. Hmm. Padahal itu uh, orang tua memang uh, ya ini katanya ini cobaan. Almarhum bilang seperti itu. Nah, tapi ya lah saya bilang mudah-mudahan ini hanya cobaan uh, ini aja. Tetapi ternyata cobaan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Ya. Uh, mungkin karena tujuan kita mau baik ya, mau baik, mau mendapati rumah yang baru, ternyata cobaan itu ada, ya saya terima ya mungkin nih jalan hidup ya cobaan Allah. Nah, di saat itu mas, setelah malam harinya, ini ha malam kedua, nggak uh, biasa aja masih uh, masih banjir banjir, tapi udah mulai surut, udah mulai surut. Malam-malam nah, kita lagi nonton TV mas, lagi nonton TV, tiba-tiba itu digebrak saya ingat sekali ya waktu itu nonton TV lagi asik sekitar jam 9 waktu itu 9 malam iya tapi kondisi di rumah saya memang waktu itu kan uh, saya itu rumah paling sendiri ada satu rumah di depan dua rumah nah dikelilingin belakang rumah saya masih kebon masih kebon, uh, masih kebon. nah di sampingnya ada pohon melinjo dan di belakangnya lagi ada pohon jengkol di sampingnya ada pohon pisang. nah sebelah sana memang udah dipagor tapi itu hutan masih bukan hutan ya, artinya kebun hmm. dan lebat mas itu hmm. ada pohon besar satu pohon yang udah besar itu. pohon apa itu? pohon apa ya kalau orang bilang tuh pohonnya getas saya nggak tahu namanya tapi pohonnya getas cepat rubuh itu sebenarnya Nah, saya sebenarnya rumah saya dikelilingi oleh e, belakang samping kiri itu po masih kebun kosong masih e, jauh ya e, antara rumah satu dengan rumah yang lain mas kalau pohon yang getas itu waru kayaknya. pohon waru ya mungkin waru ya kalau sekarang disebutnya pohon waru, pohon waru. Nah, malam <tuh> kedua itu saya digebrak dari atas pelapon Uh, kaget saya mas suara gebrakan seperti orang uh, keras mas keras saya langsung masuk ke dalam kamar saya tadinya gak, gak berpikir apa-apa ya masih berpikir positif aja lah iya, iya. wah itu tikus iya. tapi ya, kita gak, gak, gak bisa dibohongin mas tikus sama bukan iya, mungkin tikus. ditandai oleh apa itu namanya ini Merinding. merinding bulu, sini nih tebel masuklah saya ke dalam rumah, eh, ke kamar saya gak bilang istri, karena kalau kayak saya bilang nanti dia takut untuk menempati rumah itu yang baru, akhirnya apa mas saya diam gak banyak bercerita saya keluar kamar lagi saya pikir gak digebrak digebrak lagi waduh ini apa lagi saya masuklah ke dalam. Saya tidur. Ya, sebenarnya ada satu cerita ya, yang mungkin saya ikut kelewat sebenarnya. Jadi, di saat itu anak saya lagi sedang tidur di malam hari. Nah, pas dia tidur itu sekitar jam-jam malam lah ya, jam 2 atau jam 3 dia itu terbangun katanya itu dia melihat makhluk hitam besar gitu dia pikir ayah katanya mas, itu dilihatin kok ada orang gitu tapi bukan ayah akhirnya dia lari mas larilah dia ke kamar ke kamar kita ketok tok pintu udah masuk ada apa? ada orang katanya orang tinggi besar Wah, saya nyambung, wah ini gak beres nih Ini, nah Saya itu akhirnya apa? Saya kamar kamarnya Gak ada apa-apa, saya bilang gitu Akhirnya dia diam dia liatin Tapi anak saya mah, Alhamdulillah pemberani Dia pemberani Dia, dia tidur kembali, seperti itu Nah, pas pagi-paginya, udah blank aja lupa sepertinya. Besoknya dia tidur kembali di situ. Jadi rumah di sana emang masih sepi ya. Hmm. Jadi di samping kiri kanan juga kan masih banyak kebun. Nah, di hari ketiga setelah di hari kedua saya digebrak oke gitu ya, dua kali Se akhirnya saya masuk ke kamar Mas. Hmm. Saya masuk ke kamar itu dalam heeh uh -uh. ya bulu kuduk. Oh, oh iya, ini yang nggak bisa kita bohongin, nggak hmm. bisa kita bohongin ini tebal, adai, adai. wah ya. Saya masih berpikir positif karena saya emang tidak pernah tahu masakan hal-hal begitu dan memang tidak pernah uh, percaya, percaya, tetapi saya tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu. Cuma saya hanya berpikir, oh mungkin itu tikus lompat, itu doang. Tapi waktu ini tebel kita ternyata nggak bisa dibohongin ini kayak apa gitu kok tebel masuklah saya ke dalam kamar yang kedua kalinya Mas Hai itu kan hari berganti ya besoknya kan saya lihat sudah pada kering eh hmm, uh, iya. udah mulai surut air yang banjir nah, setelah surut air banjir berangkatlah kita bekerja Mas nah setelah kita berangkat kerja seperti biasa pulang lagi ke rumah nah di hari ketiga kejadian itu berulang lagi saya nonton tv mas kejadian apa mas saya nonton tv lagi saya udah berpikir digebrak nanti digebrak nih. wah ternyata enggak jam 9 waktu itu digebrak saya jam 9 wah saya seneng nih mulai tikus nih udah gak ada nih saya pikir Anehnya jam 11 Udah sepi Itu terulang lagi mas Wah. Wah. Tuh. Ini pasti bukan main-main ini hmm. Setelah itu tokek berbunyi Kenceng oh, Naring, Ada suara toke? Ada suara toke itu yang membuat saya Agak sedikit uh, aneh, apa ya aneh. Aneh. aneh gitu Suaranya aneh mas Suara itu nyaring kencang di telinga kita itu toke toke itu nah, ya apa ya eh, sampai membuat kuping kita tuh rasanya pengeng pengeng iya. ya pengeng ya bahasanya ya ya atau apa ya pokoknya keras sekali. Saya perhatiin ini bukan toke apa toke tapi ada toke saya liatin di, di belakang temari. Ternyata tokenya ada, oh ternyata pintunya itu ada uh, lubang angin, ventilasi itu ternyata belum saya tutup, oh ini mungkin dia masuk dari, tapi kenapa suaranya begitu keras, di saat waktu saat ada gebrakan pertama, kedua, eh, yang kedua ya, belum kedua malam, ini kok ada suara toke seperti ini ya, oh iya, biarin nanti pagi dia tokenya keluar, saya mau tutup, besok paginya mas, saya tutup mas, eh uh, apa eh uh, yang, yang bolong itu lubang angin yang lubang angin kita bolong Oke uh, kita tutup mas tutup rapat mas itu tokek saya lihat di samping eh uh, apa samping lemari udah enggak ada udah enggak ada dia udah pergi tetapi Mas ternyata apa malam ketiga Begitu lagi mas terjadi Gebrakannya lebih keras lagi Buak di atas Saya lihat tok, bunyi lagi Ternyata tokenya ada di dalam masih Jadi, Entah dia belum keluar Entah dia ngumpet saya gak tahu Tapi suaranya itu yang membuat saya itu Di telinga eh, Merinding uh, Kalau ingat kejadian itu saya masih ingat gitu ya Masih, masih merinding kali itu mas Nah Akhirnya, udah saya berpikir ini ada apa gitu kan? Jangan-jangan makhluk uh, yang tak kasat mata. Nah, udah ada kejadian lagi tadi malam. Ke berapa itu pagi-pagi? Istri saya mau bekerja waktu itu. Dia masih bekerja, Mas. Nah, di saat dia mau bekerja, dia bangun pagi. Dia selalu bangun pagi jam setengah lima udah bangun karena dia harus berangkat kerja jauh lah berangkat ke Ancol mas waktu itu. Nah setelah dia mau berangkat kerja dia mau mandi sebelum dia masuk kamar mandi itu ada suara air mas jadi ada orang-orang kayak orang mandi. Hmm, gitu di saat itu dia nggak berpikir hal-hal yang enggak-enggak, gitu, mm -hmm. dia panggilah saya, mas ayah, di dalam kamar mandi siapa yang mandi, gitu, lah, ada apa ya, masa sih ada yang mandi, kan cuma kita bertiga, waktu itu saya anak saya satu akhirnya saya pelan-pelan, saya buka mas pintu itu, mas Setelah saya buka, tidak ternyata nggak ada orang dan itu masih kamar mandi kering mas, kering. Hmm. Tapi saya waktu itu berpikir aja positif aja mungkin salah pen pendengaran dia. nah Saya pikir ah, udahlah gitu. Nah udah. Ada lagi kejadian yang paling aneh nih. Apa itu Pak? Dulu ponakan saya tinggal sama anak saya mas. Ponakan tinggal sama saya Nah, di saat ponakan saya itu Sekolah, memang ponakan saya itu Waktu itu akhirnya kita sekolah Di tempat saya gitu. Di sekitar wilayah saya ada Ada sekolahan SMP Dia masuk lah, di SMP situ Tinggal di tempat saya Akhirnya untuk menemani Anak saya yang masih kecil Karena kita dua-duanya kerja mas jadi rumah itu kosong otomatis kalau misalkan kita kerja anak saya masih apa akhirnya ponakan saya lah sekalian di sekolah. Gitu. Tapi saya karena pekerjaan saya nggak jauh dari rumah itu ya sekitar 45 kilo. Saya jadi sering bolak-balik ya kalau mau istirahat saya balik saya tengokin dia. Itu anak saya. Dia masih kecil waktu itu masih umur sekitar hmm, 6 tahun, 7 tahun nah, dia baru masuk sekolah. Nah, mas yang bikin aneh lagi mas, dia pulang dia keluarlah dari kamar dia keluar dari kamar dia istri saya lihat mas, loh kok udah pulang ditanya kamu udah pulang dia nggak ngaji jawab hanya senyum mas hmm. jalan mas hmm. jalan terus sudah nggak nyahutin udah namanya pikir uh, dia ada keperluan tiba-tiba nggak -tiba, berapa lama pulang dia Mas nah waktu dia keluar dari kamar itu udah pakaian bebas di pikir Oh udah pulang dari tadi udah pakaian ini mau main hmm, mau main waktu itu saya waktu itu libur lagi libur nah, dia masuk ke, ke sekolah nah beberapa saat itu dia muncul pakai pakaian pramuka oh, pakai baju sekolah? Baju sekolah pramuka Monakan itu? Morakan. Jadi dia pakai baju pramuka Saya lihat Loh, yang tadi itu siapa? <tuk> <tuk> banyak sebenarnya itu teror-teror yang terjadi itu di saat rumah Masih baru kita, apa, kita tempati hmm. Tapi memang sebelum itu banyak kejanggalan-kejanggalan juga teman saya namanya Pak Selamat itu kan betulin itu uh, kabel. kabel apa namanya listrik, listrik. dia udah nggak gantungin itu apa tang itu tiba-tiba jatuh memang um. cuma dia dia um, memang dia punya dia bisa gitu ya bisa um, melihat sesuatu yang kasat mata dia cerita ke saya rumah kamu itu ada sesuatunya katanya. Tapi saya waktu itu, ah mungkin nyantelnya nggak benar. Kak, tapi kalau secara logika orang yang namanya biasa apa bekerja itu udah tau lah supaya nyantelin nggak jatuh. Tapi jatuh gitu sampai terkena kepala dia. Hmm. Untung nggak bocor ada ya, ya asumsi dia ya ini yang jatuhin eh, tang itu itu bukan. Hmm, manusia lah, atau, atau kejadian yang Yang gempa bumi, atau apa sih, gak jatuh Enggak, dia bilang Dia tahu, karena dia uh, pernah bercerita ya ke saya, bahwa dia bisa melihat sesuatu hal Sudah saya yang gorif, ya? Mm -mm, waktu itu, wah, saya pikir, eh sudahlah, mungkin ini uh, cobaan Cobaan, dah Nah, akhirnya apa mas? Di, kita satu-satu jalan, ini untuk menghilangkan teror seperti ini, gimana caranya gitu Konsultasi lah saya sama orang tua saya mas Nah di saat saya berkonsultasi itu Sama orang tua, orang tua memberikan saran mas kepada saya Apa saran dia mas? Udah Kamu adain aja pengajian katanya Mudah-mudahan dengan adanya pengajian akan menghilangkan uh, sesuatu yang negatif di rumah ini. Ya. Saya pikirin kita ini masih uh, orang kalau dibilang modern gitu loh. Hmm, tidak ah, apa iya gitu. Nah, akhirnya apa man? Pikir-pikir benar juga. Ada-ada kita berembuk untuk mempersiapkan pengajian di rumah selang beberapa saat ada waktu yang ada, ada hari yang baik katanya terus waktu yang baik terus untuk tempat berkumpul supaya banyak gitu ya karena eh, di sana waktu itu sekitar sana masyarakat masih sedikit mas belum sebanyak yang sekarang mungkin di tempat saya itu akhirnya ya kita panggil untuk mengaji di sana nah di saat mau diadakan pengajian tiba-tiba hujan mas Hujan. hujan lagi, tetapi yang anehnya lagi Di saat hujan lebat, hujan apa itu gak pernah bocor Pas begitu kita mau ngadain pengajian Itu bocor mas Genteng hmm, ya? Oh hmm. Bocornya tidak nanggung-nanggung hmm. Bocornya gede, itu sampai membanjiri Ubi. Lantai, ubin. ubin, lantai Akhirnya apa? Ini apa lagi? Aneh, aneh, gitu. aneh. Dia mau kita ngadain pengajian, malah itu banjirnya luar biasa. Jadi i, waktu itu ada bapak saya almarhum masih lihat oh, begini gitu. Dan kita mau ngadain pengajian, mana kita juga kan manggil orang tua, manggil saudara-saudara, manggil juga apa tokoh-tokoh uh, masyarakat masih mm. itu mas. Ah yang anehnya lagi ada ustadznya berdoa doanya kayak gini mas saya kadang sampai berinding doanya gimana? ya Allah ya Tuhan gitu. keluarkanlah setan-setan, jin-jin yang ada di rumah ini, itu sebelum haji udah saya bersihin lagi gitu Tadinya kita udah pasang tiker, tikernya kita ini lagi, kita angkat lagi, kita bersihin. Nah, akhirnya Alhamdulillah hujan reda, uh, pengajian bisa terlaksana dengan baik, mas. Nah, sudah, itulah yang doa yang paling saya ingat. Ya Allah ya Tuhan, keluarkanlah jin-jin dan setan-setan di rumah ini. Ya. <Suluh> <Suluh> <Suluh> saya Kok waktu itu lo kok ini ada doa seperti ini ternyata apa katanya memang di rumah saya sebelum kejadian itu ada penghuni yang tinggi besar di atas, nah, jadi makanya setiap ada orang yang lewat depan rumah saya tuh selalu lari. Gitu, tapi seingat saya setelah saya lama saya ingetin saya sambung sambung itu ternyata nyambung semua gitu, saya kan waktu itu kita namanya masih remaja, masih muda lah, nggak takut lah akan hal, hal gitu, tapi ternyata memang keberadaan mereka ada, mas. Saya baru percaya, lah. Di masyarakat itu juga, cerita sama. Berarti ada sama, lagi. sama. Mereka uh, banyak masyarakat di situ juga bercerita, gitu ya. Di sana ada, gitu. dan kejadian yang paling horror, Mas, sebelum saya adakan pengajian itu, ada kejadian yang paling horror bagi saya itu. Entah hari yang keberapa, itu di malam hari, saya ingat, Mas, itu ada suara di atas platphon platphon ya, ya plapon, suara platphon ya iya ya. platphon itu suaranya seperti orang jalan Mas tapi jalannya uh, tidak itu ditarik kayak kayak, -kayak srek-srek gitu hmm. uh, kayak kayak orang mau jalan maksudnya bunyi srek-srek gitu iya betul srek -kayak, kayak di apa diseret ya. dan itu dari arah depan sampai ke kamar saya waktu itu masih di kamar saya keluar mas dari kamar suara itu bener jelas saya yakin itu orang itu saya yakin itu orang nggak mungkin uh, uh, saya nggak berpikir itu saya selalu berpikir itu hal-hal begitu selalu positif aja positif iya karena saya orang yang begitu nggak terlalu Percaya. peduli peduli akan hal, hal gitu saya pikir hanya Ya manusialah biasalah itu manusia biasa. Serak-serak-serak wah ini maling di atas plafon maling mas ini pasti maling. Rasanya itu maling orangnya. Ya kita dengerin. Dari jalannya ya. Kita sangat dengerin sekali mas itu suara serak-serak-serak ini apa lagi? Akhirnya apa mas? Saya teriakin mas, saya teriakin waktu itu Woi, siapa di atas? Kalau yang lu maling, gue tuh gak punya apa-apa Saya gitu aja, maksudnya sih supaya didengar maling di atas Supaya dia gak, gak e, berhenti gitu, bertindak, oh orangnya belum tidur gitu kan? Dernyata suara itu masih tetap jalan, masih tetap ada sak sak sak, waduh apa lagi ini udah begitu suara itu masih ada, saya masuk ke kamar, ya geder lah maling dia diteriakin kok masih, jangan-jangan dia uh, be, uh, ya nekat juga gitu, ya kita juga harus nekat juga dong. Hah? Oh malam mas, malam dia. saya ingat itu jam dua. Iya, antara jam 2, jam 1, jam 2 waktu itu, karena udah malam, saya bangun di saya, ada orang di atas pelafon kita lagi berjalan Oh, iya ya. dia, dia juga dengar Malamnya, malam apa jelas, Pak? <tuh> saya waktu itu gak tau malamnya malam apa, karena kejadian udah lama ya, udah lama, tapi itu cerita ini nyata sekali, nyata, cerita nyata Labunya serak-serak-serak-serak, nggak berhenti berhenti juga. Saya bilang sama istri saya, ini ada maling di atas. Saya udah teriakin tetapi dia nggak bergubris, nggak menggubris kita. Ini apa yang kita lakukan? dengerin aja dulu katanya. Pas, tiba-tiba dia berhenti. Ya. Ada suara. Ini katanya dia bilang ini bukan orang. Katanya istri saya gitu apa abisnya? enggak eh, lama ada suara kita suara kayak kuntilanak. ya saya nggak bisa oh. nyebutin itu tapi saya bisa nyebutin namanya Mbak Kukun Mbak Kukun Mbak Kukun <susur> itu hanya singkatan aja mas supaya kita juga jangan terlalu merinding <susur> ya agak serem juga karena kita udah malam sekali sekitar, ini sekitar jam ini jam 2 hampir jam setengah satu ini kita <susur> Kita ngobrol ini, begitu uh, Mbak kunkun kun. <risi> di deket gitu. Suaranya beda ya, Beda. Rusia, ya. Tapi persis di samping rumah saya. Tapi saya kalau kedengeran saya itu jauh gitu. Tapi saya bilang itu di samping, di atas gitu ya. Tapi di, di samping rumah saya. Nah, samping rumah kumpul sih ya. Kebun masih, oh, masih kebun sekali waktu itu mas. Oh. Aduh kalau ingat kejadian itu. Ah, akhirnya saya berpikir oke, okay. ini ini sebelum diadain acara uh, selamatan pengajian syukuran itu sebelum ya mm -mm, karena itu kita udah nggak tahan juga tapi ya orang tua bilang cobalah dipanggil aja katanya pengajian siapa tahu dia uh, aduh, berat nih uh, oh. udah hampir seminggu berjalan selalu teror itu selalu selalu ada uh, dari yang namanya ada ular dari di kamar mandi. ada ular kalau nggak salah ya ada ular Akhirnya saya matiin. Kalau tip merah, warna ularnya merah Uling. ke kuning. Kuning. Putih, uh -uh. putih ada Gak, gak. Yang saya ingat kuning merah gitu. Hmm. Saya naik ke atas uh, inian buat mandi bak mandi. Saya ambil kayu. segetok ketoknya saya getoknya Tapi alhamdulillahnya itu kena mas. Kepalanya seperti kena. airnya game overlah word tersebut saya buang ah, juga saya mau sholat. mau sholat saya waktu itu lampu baru saya mm, ganti bukan ganti memang lampu itu saya terangin gitu saya terangin pakai lampu uh, Philips itu Terang gitu, kan? Saya sholat, saya jadi imam, anak-anak saya yang masih kecil-kecil itu waktu itu jadi makmum, percaya, dan ini demi itu, dimat-mati begitu. Allah tiba-tiba lampu mati, Tep. padahal baru saya ganti lampu mas. Setelah saya mau selesai, nyala lagi. Nah itu uh, setelah habis ngajiin setelah habis ada pengajian ya, ya selamatan lah bahasanya ya Setelah itu mas, saya berpikir, oh iya saya udah mulai percaya, saya berpikir, oh ini ternyata mas, oh ini ternyata dia mau berpamitan mungkin seperti itu tetapi uh, anehnya itu saya nggak berpikiran tapi kok ada pemikiran seperti itu bahwa dia mau berpamitan dengan uh, penghuni apa dengan um, keluarga kita yang ada di di rumah ini gitu ya gitu loh Mas itu cerita yang sangat mencekam ya di waktu itu ya ada baiknya Mas ya kalau kita menempati rumah yang baru, Mas. Ya, baiknya pertama yang kita lakukan jangan terlalu lama untuk tidak mengadakan syukuran atau pengajian, Mas. Apalagi ditinggal terlalu lama ya. Ya, memang itu rumah kan karena bertahap hmm. kan bener juga. Coba adain pengajian ya. Cuma emang kesalahan saya waktu itu saya pindah kenapa malam, Mas? Kenapa malam hari? Ah, sebenarnya bagus, ya kan? Kalau pindahkan siang hari, iya, Mas. Iya, pagi lah. Iya, atau pagi. Kenapa? Iya. Mungkin karena kita juga waktu itu mendadak, mendadak mobilnya juga memang bisa, ya, pas Maghrib. Dan memang waktu itu waktu pindah, nggak ada mau hujan, nggak ada biasa aja, tapi malah begitu kita pindah, Bu Anjir itu sampai waktu itu kalau salah libur banyak-banyak orang yang libur tidak bekerja karena banjir skala nasional itu nah, bahkan katanya beberapa berita di koran banyak yang meninggal ke bawah arus bukan di mana aja memang di seluruh wilayah Jakarta sempat tergenang air sampai beberapa uh, meter sampai menutupi atap ada ya dan memang hujan di saat itu rata, gitu. tapi kita juga gak pernah menghubungkan antara hujan sama ke kepindahan kita, enggak ya? Itu hanya eh, kalau dihubung-hubungkan ya, memang itu kan sebagai tanda aja gitu, sebagai tanda aja bahwa eh, ini gak bagus sebenarnya, jangan diteruskan. Tapi kita ya berpasrah diri saja, iya, yakin, yakin. pasrah diri sama Yang Maha Kuasa itu minta mohon perlindungan. Jadi yang bisa kita petik di sini, jika mau pindah, sebaiknya jangan malam hari Mas, sebaiknya itu Ya kedua, sebelum kita pindah atau sudah pindah jangan terlalu lama untuk mengadakan syukuran atau uh, pengajian Karena itu aura-aura uh, yang negatif ya bisa, uh, nah. bisa keluar, Insya Allah bisa keluar Itu aja kayaknya Mas pengalaman saya Ya mudah-mudahan ini juga uh, Buat teman-teman juga Ya ya jika ingin mau, uh, uh, Jika ingin mau pindah ya Baiknya itulah Yang harus kita lakukan step-step Seperti itu Gitu mas ya kayaknya Udah terlalu larut malam kita mas Ini udah hampir Jam setengah satu Baiknya nah, kita Udah ini aja mas ya nanti kapan-kapan hmm. Ada beberapa pengalaman kita yang dulu-dulu waktu kita yang camping. pengalaman camping di pengalaman kita di Gunung Pangrango 92 ya 92 ya 92, 92. 92 ya 92 nanti kapan-kapan kita ceritakan mas ya karena mas juga kan termasuk bagian dari um, saya, saksi saya ya iya ide ikut. Ya, ikut ya jadi teman-teman nanti kita ceritakan tentang Uh, camping kita di Kaki Gunung Pangrango Di saat itu tahun 92 Dan itu tidak seperti sekarang Masih sangat sepi sekali Oke okay, teman-teman Kita akhiri saja Nanti kapan, -kapan kita akan sambung kembali Oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh